Halo teman-teman, balik lagi di channel Confluensi Gaming 23 Seperti yang teman-teman bisa lihat Di kanan bawahku Disitu ada jam Jam di Windows Dimana itu sudah menunjukkan Angka 15.51 Alias mau menuju jam 4 Nah, umpung hari ini bulan puasa Hari ini aku akan mengis selama Bulan puasa ini dengan main Minecraft Oke, okay, terus sekarang kita bakal coba main Minecraft Survival ya teman teman Udah lama aku nggak coba Uh, bikin apa Minecraft survival gitu atau main survival gitu. Walaupun aku udah pernah coba di channel lamaku yang apa main main survival di saat internet mati itu sudah pernah, tapi untuk sekarang aku pengen nyoba lagi gitu loh. ya okay. langsung saja kita mulai. Nah, untuk sekedar informasi, aku itu kurang bisa yang namanya main survival tanpa keep inventory, teman-teman. Jadi mohon maaf misalkan di sini Um, apa uh, active nya aku aktifin beneran karena aku emang nggak biasa main survival tanpa uh, ini tanpa active cheats tapi tenang aja aku nggak bakal pakai komen kok aku nggak bakal pakai komen jadi ya tenang saja oke okay. kayaknya ini sudah bagus sekarang kita tinggal namain aja oke okay. survival nggak muburit so let's see semoga aja kita beruntung di map uh, survival kita yang kali ini soalnya aku tuh bener-bener berharap betul punya map survival yang spotnya bagus dan apa ya yang spotnya Oke, bagus itu, terus ya, gampang ya, gitu ya, nemu diamondnya soalnya dan juga gampang nemu airnya sih nah soalnya aku udah sering bikin map survival terus aku jarang banget gitu jarang banget nemu yang namanya iron atau diamond gitu jadi bikin mal malesnya main survival ya itu selama aku nggak apa nggak main Minecraft ya gara-gara itu ngemu diamond mana aja susah kalau di survival Iya aku tahu sih uh, diamond itu emang susah ditemuin cuma kalau bisa setidaknya iron lah yang gampang ditemuin gitu jadi kita bakal coba untuk bikin rumah gak jauh dari tempat spawn oh. ini sih spotnya ada aneh teman-teman kita nggak langsung spawn di di sini daerah mana ini aku lupa kita ambil dulu sugarcansnya, nya, pasti kita perlu yang nomor punya sambil itu kita bakal bikin ini juga crafting table pastinya oh ya, yeah. dan sekedar perkenalan channel buat teman-teman yang baru join di channel aku ini perkenalkan nama aku Muhammad Ramusa lahir di tanggal 29 Juni 2004 dan tempat lahirku adalah di Pematang Kandis, Kota Bangko, Provinsi Jambi Ya, okay. yeah, kira-kira gitulah um, profil singkat tentang diriku setidaknya teman-teman sudah tahu nama asliku ya ya udah jadi langsung aja kita bakal coba untuk nyari yang namanya sip atau kambing karena kita perlu yang namanya kasur untuk bikin tempat tidur di sini ada sapi boleh kita tunggu dulu sebelum itu kita bakal coba bikin ya dulu ya nah kita jangan lupa buat ambilin ini untuk mainin belakangan aja teman-teman aku masih cari sapi, sapi tadi mana ya Ya, sampai tadi hilang. Ayo udahlah. Itu ada eh. Nah, ada ayam lagi. Ada kambing juga. Nice, kambing pertama kita. Kambing pertama kita, nice. Oke, untuk kita ada kambing pertama ya. Jadi kita enak. Oke. Okay. Dan oh, itu tempat bagus ya. Warna itunya bagus, enggak terlalu acak-acakan. Mungkin kita bakal set spawn di sini, teman-teman. Jadi oh. Wish gila, sapinya tiga loh, teman-teman. Waduh, waduh, waduh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. boleh, boleh, boleh, apa satu. Mana tadi satu sapi? boom dong. juga ada nih. Apa kita bikin rumah di sini aja ya? Di situ juga ada tempat luas. nanti aja, teman-teman, kita bakal coba cari tempat yang luas dulu. What? Ada gue teman-teman. Ada temanku join di sana. Oh my Ya udah, kita temenin dia dulu atau kita uh, tenggelamin diri kita dulu terus kita ke ke, ke sana. Ayo tembak aku. Ayo. Nah, ayo Boom. Nice. Nah, itu dia ada, ada temanku. hai Halo. Oke, party people area. Lagi record yes. ya. Si ya, halo. Ini ada temannya Sartun Wan. <laughs> Aduh kita temenin ga nih guys kita temenin ga nih, <laughs> aku bingung mau temenin atau enggak soalnya uh, apa awalnya emang aku pengen record sendiri tapi karena ada temenku di sini jadi ya uh, kita ajak aja deh ya oke okay, kita bakal coba ke discord dulu ya <laughs> kita bakal coba cari tadi kita tem nemu tempat yang bagus ke mana ya ke sana nih oh my god udah mau malam tidak aku belum nemu kasur Ya, aku lupa buat full screen minecraft nya nah, aku lupa terus buat full screen minecraft nya nah, udah nah oke okay, okay. let's, let's go into the <laughs> ngapain hey ceroboh kita kembali ke sini uh, what? Hey, what oh oke okay. i see gua nggak punya apa-apa selain ini hmm. ayo udah kita bikin itu dulu deh waduh oh, temanku udah ke bawah aja loh set. woi tungguin oke oke oke ini kita nggak jauh-jauh dari siham teman nah sekarang kita mainin di sini teman-teman tanggung teman -teman. ayo untuk rumah kita bakal bikin di sini kecil banget ya tenang It's tenang crazy. Aku punya ide brilian. Aduh. Aduh. Ayo, bayangku tidak. Oke, kita buka lagi minecraft teman-teman. Oke, okay, dia join lagi. <laughs> Ilham join the world, oke. Okay. Aku tadi DC, oke. Okay. Tadi kita dapat tempat di sini. Tadi kitanya pengen bikin rumah di sini. Dan oh my god, ayo udah kita tidur dulu temen, temen. Kasian. ini makin banyak orang baru yang join temen. Jat <laughs> loh, skin ku aja berubah loh. Aduh, ayo udah. Ilham drone, kita kasih. tidur mana sih? Ah, kita bikin dulu di sini. Ayo udah. Sebelumnya aku pengen lihat dulu ada apa aja tadi ada kayak orang baru. Ya, yeah, please Ada orang baru teman-teman. Join di Map Survival aku tidak. Ngakak sih ya, sumpah. Oke sebentar kita full full stream dulu manfaatnya. Aduh. Jadi jadi Survival tuh ngabu pak. Waduh, bayangin gak tuh? Woi woi. Kasar gua. Nenek nenek kasihan aduh sumpah yeah. oke okay, aku sebenarnya bingung mau survival ini tuh gimana yang jelas aku pengen bikin uh, survival ini tuh berbeda dari biasanya teman-teman jadi aku bakal bikin survival ini tuh ya berbeda nggak sama <laughs> jadi kali ini awalnya aku pengen bikin survival ini tuh sendiri teman-teman tapi ternyata banyak yang join jadi ya dengan terpaksa, aku harus mempublikasikan map ini. Oh my god, bayangin gak tuh. Jeff be next Oke, okay, party in the area Let's join to the party Udah, kamar kita gini doang Gak juga nggak, nggak. Tenang, tenang, tenang Aku bakal rombak lagi hmm. Jadi lebih mewah Jadi lebih ngumpul ya kan Jadi lebih enterang juga hmm. Waduh. Waduh, dibikin itu dong Apa nih namanya? Uh, table Waduh, terlalu niat kamu kan Entah-entah kamu banyak diamond ya Ham. Waduh Oke, okay. kamar kita udah jadi cukup simpel karena cuma sebegini doang kayunya. Nah, <tuh> masalahnya ini gimana caranya? Ayo, udah nggak apa-apa. Sebagai tanda kalau ini adalah rumahku, kalian bisa bangun rumahku kayak gini, majet. <tuh -tuh> Oke, okay. kita bikin dulu aja. Nah, apa nanti aja, udah aja deh. Setidaknya kita sudah punya kamar tercinta, kamar lesehan nih. Oh my god, kayuku habis lagi. Bentar ya aku butuh kayu. DJ Flazy Max. Okay, Oh my god uh. Boom Ini room Kamarku Kamarku tercinta um, Ah lupa Ntar aja deh Aku belum punya dinding yang pas yang ini. Oh my god. Muter sendiri dong tadi cara mengejurnaknya <tuh tuh> ya udah deh airan oke okay lah teman-teman mungkin ini sudah cukup malam tapi aku bakal lanjutin semua ini di off camera aja teman. Soal aku bakal lanjutin ini di saat aku nggak nikah. Oke jadi iya. <tuh> Recordnya udahan, oke. Okay. Jadi, aku bakal udahan dulu recordnya, dan mereka masih ada di situ, hujan-hujanan. Mereka lagi hujan-hujanan, kita lagi enak nyantui itu <laughs> Oke okay. Oh Hmm Yaudah, teman teman-teman daripada kita Kenapa-napa Eh sebelum itu, aku pengen Benerin ini dulu Tek-tek Nah Jadi kan uh, Kamarku lebih Bagus daripada kamar kalian <laughs> Bener -bener. Oke, okay. oke, okay. Yap sekian dulu untuk video kita kali ini teman. -teman. Yap skin-ku sekarang sudah berubah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Apa okay. Bye bye. Dan ya yeah. udah kamu berkurang bertambah.